assalamualaikum sobat aski kembali lagi di channel ini jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini ya Risi dengan foto atau video yang masuk ke beranda galeri melalui WhatsApp yuk kita filter aja gimana caranya langsung disimak aja ya sobat kita buka langsung ya WhatsApp kita kita klik kanan Ketiga itu kita pilih setelan. Setelah itu, kita pilih penyimpanan dan data. Setelah itu, kita saat menggunakan data survey, kita pilih ya, kita klik aja yang checklist foto video itu. Kita hapus ya, kita okein aja. Yang secara kedua, kita saat terhubung ke wifi kita klik ya. Nah, yang checklist ini kita matikan aja. Selesai, kita okein. Silahkan mencoba, semoga bermanfaat, sobat.